Baiklah para untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita lihat cedukan dari Bapak Bilar yang begitu banyak sponsor yang masuk bersahabat ya Untuk mensupport tentunya pekerjaan Leslar hari ini luar biasa Masya Allah, mudah-mudahan berkah, barokah dan semoga apapun yang dilakukan selalu diberikan kelancaran Bapak B, bersahabat ya tentu mendapatkan dukungan dari Limau nih Wow, ini keren banget persahabat dan selanjutnya juga ada ST Indonesia yang mensupport kegiatan Leslar hari ini. Begitu banyak sponsor yang masuk nih persahabat ini keren banget. Kita simak juga kalimat caption yang ditulis oleh Konfartinya Leslar. Udah terjawab ya, lagi project syuting video klip. Semoga dilancarkan semuanya dan kita tunggu hasilnya. tuh semangat buat Leslar dan yang tentunya belum percaya kalau Leslar hari ini syuting video klip nih persahabat sudah terjawab lagi project shooting video klip bismillah mudah-mudahan lancar untuk hari ini kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat cidukan bbl yang digendong sama siapapun tidak nangis tidak rewel disuapin langsung lahap Masya Allah makin bangga sekali dengan bbl yang selalu tentunya membuat warga Konoha pastinya happy banget melihatnya Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh akun putih Kuti Bilar Chiang Onti Jangan lupa mama, Masya Allah, bang pinter banget Tahu panda lagi kerja, dia nggak rewel, teman persahabat Digendong siapapun, tidak rewel, tidak nangis Hingga kalimat komentar pun banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun Hakaniati. Masya Allah ta barakallah gemes banget lihat abang makan, udah gitu sama siapa aja gak susah, padahal mungkin jarang ketemu, atau malah baru kenal tapi udah bisa akrab sama siapapun, gak pernah rewel, makanya juga gampang sambil-sambil goyang-goyang. Menikmati makanannya Masya Allah, luar biasa BBL, mudah-mudahan selalu menjadi Kebanggaan orang tua Dan menjadi anak yang seleh, pastinya Amin, selanjutnya persahabat disimak juga Ini ada cedukan masih BBL Lagi main bareng Dengan karizki make up Wow, senyumannya Ada membuat candu banget di Persahabatnya gemes Ketika melihat senyumannya Abang Fatih Kalau sudah senyum katanya Ini menggoda banget nih Emang selalu bikin bahagia banget ya Bang Fatih Luar biasa Kemudian juga selanjutnya kita lihat di story-nya Bunda Lesti ini baru saja Persahabatnya memposting Tentunya iklan MS Glow Namun kita pun dengan Bunda L yang begitu cantik Masya Allah Luar biasa Mudah-mudahan berkah untuk Bunda Lesti Dan selalu menjadi brand ambassadornya MS Glow Kita selalu mendoakan yang terbaik Yuk yang belum memakai produk MS Glow langsung saja nih Karena Bunda Lesnya aja pakai MS Glow nih persahabat Kemudian juga selanjutnya diunggahan PN e. Om Izhar dua jam yang lalu memposting foto momen kebersamaan dengan Ustadz Fahru Saat tersyakuran rumah barunya Leslar Kita lihat juga di kalimat caption yang ditulis oleh Om Izhar Ketika sudah berada di jalan menuju Allah, maka berlarilah jika itu sulit bagimu, maka berlari kecillah Jika itu pun tidak bisa, maka merangkaklah Namun jangan pernah berbalik arah ataupun berhenti Imam Syafi'i Wow, Masya Allah, di Jumat yang berkah ini Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, bahagia Dan mudah-mudahan selalu dilancarkan rezekinya dan semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, Amin. Kemudian juga selanjutnya kita lihat outfitnya Baby L. Untuk outfit Baby kali ini luar biasa berguji mencapai lima juta rupiah untuk baju yang dipakai oleh.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 Ini dulu informasi di sore ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.